Selamat pagi, sahabat balik channel, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, bahagia, awet muda, dan berkelimpahan. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Denpasar dan sekitarnya untuk melihat keadaan setelah diberlakukannya PPKM. Sekarang saya sedang berada di wilayah Kabupaten Tabanan Tepatnya di Desa Belayu Saya sedang melintas di jalan Wisnu Ini keadaannya Ya lumayan Termasuk lumayan ramai juga Tidak tidak tampak perubahan Yang menjolok walaupun PPKM sedang diberlakukan sebentar lagi saya akan memasuki wilayah Kabupaten Badung nah ini perbatasan ya. perbatasan di depan Jadi ada pelangi di depan ada arsien basak Nanti lagi saya akan memasuki jalan lintas Denpasar, Singaraja. Nah, sekarang saya tidak memasuki. Desa dan Kayu yang termasuk kecamatan Mengu Kabupaten Badung. Nah, ini jalan-jalan utama ya, jalan lintas pasar Simpaga yang setiap harinya biasa ramai, seperti yang anda dapat saksikan di depan. Jalan Lintang -Lintang ini jalan lintas yang terkena biasanya sangat padat di waktu hari libur dan rutinnya hari Sabtu dan Minggu kadang-kadang terjadi kemacetan pada situasi normal ya sebelum COVID itu biasanya banyak terjadi kemacetan karena banyaknya orang berkunjung ke tempat-tempat tujuan wisata seperti dan berapa Lot dan lain-lain sekarang saya sudah melaju di jalan menuju kemungui kota mengui kecamatan mengui nah ini padanya ini masih pagi sekitar jam sepuluh ya hari bersinar dengan air Walaupun udara terasa agak dingin karena di Bali. Menurut penanggalan Bali yaitu udah bulan kedua atau di disebutnya itu yang jatuh sekitar bulan Juli atau Agustus itu biasa dingin ya suhu udara itu agak turun. Tapi ya, polisi yang siang begini, dingin-dingin, dan ada matahari begini, jadi terasa enak. terus, lintas di jalan raya Pasar Sinar Raja. Perjalanan saya ke Denpasar akan memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit kita pelan-pelan saja kecepatan 60 km per jam nah ini sudah berada di wilayah Muin, Desa di dimana terletak objek wisata terkenal yaitu Pura Taman Ayun ini Pura Taman Ayun ada di tidak jauh di depan saya, pada saat kita nanti ketemu perempatan jalan itu, kita kiri kalau ingin mampir ke objek wisata pura Taman Ayu. sudah pilihan, tapi karena kita mau ke Denpasar, kita akan terus saja lurus. rame ramai ya tapi tidak tidak termasuk tidak begitu ramai ya tidak, tidak sampai terjadi kemacetan yang parah ini sini masih lengang karena tentu orang-orang yang lalu di jalan ini ada ketingan, yang tidak boleh tidak dilakukan ya. Sebentar lagi. Saya akan memasuki wilayah yang disebut beringkit ya, beringkit di terdapat pasar hewan terbesar di Bali ya, karena dijual juga jenis hewan ya, terutama sapi. Orang banyak mencari sapi di sini kalau mau ada kepentingan untuk jual beli sapi. di depan saya pasar itu ada di sebelah kiri nah di tempat motor parkir ramai ini adalah kantor Polres Kebuatan Badung Hewan Berikut hari ini beroperasi dua kali yaitu pada hari Rabu dan hari minggu Jadi besok, apa yang kita ya. Hari Minggu lebih ramilah. Kita akan belok saja ya cari jalan. -jalan untuk sudah hijau warna hijau kita ambil jalan kiri ini kita lagi kita memasuki jalan Gatot Subroto yang, yang ini terkenal sangat ada YouTube-nya yang lain di Bali, bagiannya ke Lumpung dan Perangkatan. Juga bisa ke sana, ke sana. Lewat jalan ini. Atau dengan ke kita akan bela ke kanan Inilah keadaannya. Selamat Bali Jali. Situasi lalu lintas di Denpasar ya, sudah masuk Denpasar ini, ya. lalu lampu. lampu di kota Denpasar, tapi kita tidak lewat di di jantung kotanya ya, di jantung kota Denpasar. jadi kalau kita mau lewat sana sudah harus belok ke kanan dulu di untuk lihat situasi di sana ya seperti apa kita akan masuk di jalan Gajah Madan nanti. Kita mau sedikit. Jalan bungkusan ya, lebih bagus dari yang tadi, jadi tidak coba. Hai, hai, lebih cepat ya. di sini. situasi lalu lintas di kota hai, hai, hai, biasanya Tidak hanya tidak herbal, tapi pernamanya toppingnya. Topping. Bahkan di sebelah kanan adalah pasar tradisional kumbasari yang tempuh hari diri oleh oleh Presiden Jokowi pasar tradisional, tradisional terbesar di Bali di Jalan Gajah Mada. Jalan yang dulu dulu sekali itu jalan yang paling ramai. Jadi sekarang sudah dengan adanya perkembangan kota ada Adisutjipto, beberapa toko, beroperasi -ber -ber -ber di yang baru. Ini tidak ada sepuja. ada patung ya sebuah patung yang namanya patung Catur Muda karena wajahnya empat ya ke empat ke empat arah mata angin patung ini terkenal terkenal di Asia Tenggara lapangan Bukitan Badung dulu namanya lapangan Bukitan Badung Sekarang sudah berubah menjadi tamannya sebuah taman ya. Jadi taman kota, lapangan deputan Batu, di Gusi Ngurah Made Agung, ya, Terus, ya, di sini biasanya kalau hari-hari tidur atau hari Sabtu, di biasanya ramai rekreasi tempat ini. Jadi ketika covid ini agak sedingin, jarang pengunjung. Demikian sahabat Bali kita tidak melihat keadaan kota dan pasar dan sekitarnya. Semoga ada manfaatnya buat anda. dan jika Anda berkenan silakan like dan subscribe channel Bali jamin dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa selalu mendapat notifikasi mengenai video-video yang akan saya Oke, berikutnya, terima kasih.